Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fandi TV. Kali ini kita akan melihat boneka yang ada di Asia Plaza Tasik Malaya. Wah keren-keren kan teman-teman Ada boneka Hello Kitty Wah ayo kita berdiriin teman-teman Dia terjatuh dan tidak ada yang memberdirikannya teman-teman Wah, di sini ada panda juga, teman-teman. Ada yang hitam putih. Warnanya unik ya, teman-teman. Terus ada juga beruang coklat, teman-teman. Dia, teman-teman. Wah, ada boneka pink juga, teman-teman. Teddy bear. Wah, keren, teman-teman. Ayo kita bantu untuk berdiri, teman-teman. Nah, kayak gini kan jadi keren ya, teman-teman. Mereka semua pada duduk manis. Dan duduk rapi, tentunya. <SILENCIO> Ayo kita berdiri lagi, teman-teman. Apa ada suka tiduran ya? Bonekanya ya, teman-teman. Waduh, -teman. bonekanya lucu-lucu sekali ya, teman-teman. Jadi pengen bawa pulang nih. Coba lihat, teman-teman, gua -teman. banyak sekali. Wah, ada kodok juga, teman-teman. Kamu kenapa kok kayaknya mukanya gelisah banget? Wah, kamu pasti sedang banyak pikiran, ya. Wah, ada burung juga, teman-teman. Nah, -teman. ini bonekanya sendirian. Wah, ada boneka apa lagi, ya, teman-teman? Waduh, boneka kodoknya kayaknya lemes, teman-teman, tuh. Ayo, kita teman-teman berdiriin. Teman-teman, kita duduk yang rapi, kita bariskan biar semuanya terlihat rapi dan semangat. Teman-teman, wah, bonekanya unik-unik uh, unik ya. Teman-teman, boneka pandanya, kodonya, hello Kitty nya teddy bear-nya, beruangnya. Teman-teman, wadah boneka cewek juga, loh. Ayo kita berdiriin teman-teman Ayo itu namanya boneka apa Ini boneka kodok ya teman-teman Tuh ada monyet juga teman-teman Ini ada boneka panda Wah ada Doraemon juga Wih Boneka kodoknya banyak ya teman-teman Wah sedang ngobrol nampaknya ini Wah Unikanya lucu sekali teman-teman Jadi gemes Nih helicootinya besar sekali Wah harganya berapa ya kira-kira Hmm wah empat ribu teman-teman Wah ini benika kodoknya harganya berapa teman-teman Hmm tujuh ribu teman-teman Wah kalau yang kecil ini kira-kira berapa ya teman-teman Wah sekitar 35.000 ribu murah murah ya teman-teman Wah yang ini teman-teman Wah ribu teman-teman Kemudian ada boneka panda Unik ya teman-teman Wah Ini harganya 100 Di atas 100 teman-teman Agak mahal ya kalau panda ya Mungkin karena bentuknya yang hitam putih Dan warnanya yang unik Dan lucu teman-teman Tuh ada yang besar teman-teman Warna hati Wah keren-keren ya teman-teman Kemudian ada boneka ke lagi ya Wah boneka beruang ternyata lebih banyak teman-teman Warnanya juga lucu dan unik teman-teman Keren sih keren Wah salut deh Wih ada boneka penguin juga Wah oh. Dia bersandingan dengan boneka beruang Boneka beruang ini harganya 106 teman-teman Wah, kalau yang ini berapa ya teman-teman ya kalau yang ini wah lumayan oh. oh, juga sih harganya teman-teman ya tapi sesuai lo teman-teman oh. harga dan kualitasnya tentu bagus teman-teman bahannya lembut wah tuh <laughs> beruang lagi teman-teman nah ini ada Dora. Eh, teman-teman, wah kodoknya terlelap tidur harus dibangunin segera. Ini oh, bangun, bangun, ba. Kamu akhirnya terbangun juga ya, kodok hmm, boneka Hello juga asik tertidur. Ayo, bangun, bangun, bangun! Kalian harus semangat, kayak aku harus bisa semangat. Berdiri dan makan yang banyak biar cepet gede kayak aku ya. Wah, mereka pada asik semua. Aku ditinggalin deh sendirian. Wih, ada yang unik nih teman-teman. Boneka beruang kecil. Wah, ada Doraemon juga loh. banyaknya ya teman-teman di sini. Jadi pengen borong semuanya deh. Coba aja duitku banyak teman-teman paling udah kuborong semuanya nih WKWK WK. <guluh> Coba kita lihat lagi teman-teman di sebelahnya teman-teman. Wih udah hilup kitty lagi. Wah, ini ada. Ya mana apa ya teman? Ya, ini yang suaranya. Ah, itu teman-teman. Ayo, ya kira-kira harganya enam ribu. Murah sekali ya teman-teman. Tuh ada Hello Kitty Ada Kodo Terus ada boneka Apa ini ya Wah Ini boneka kayak Pororo gitu gak sih ya teman-teman Wah ini ada Doraemon juga lucu ya Doraemonnya Hmm pasti Doraemonnya boneka yang paling pintar Kemudian Aduh beruangnya tidur terus ya teman-teman Wah Beruang harus semangat Kayak aku nggak boleh lemes-lemes Ataupun Tidur-tiduran Lihat boneka kodoknya ini Tetap semangat kok Iya Wah Kodoknya juga happy-happy Dan senang Kita lihat lagi teman-teman Di bawahnya masih banyak ya Wah ini ada boneka tomat juga. Wah, ternyata selain hewan, ada juga loh boneka yang berbentuk buah. Hmm, jadi pengen makan deh. Hehehe. Tapi ini boneka ya, teman-teman. nggak -teman. bisa dimakan. Ini ada boneka ulat juga, teman-teman. Hmm. Kira-kira kalau dipegang gatel nggak ya, teman-teman, ulatnya? Hehehe ada Hello Kitty juga teman-teman wih semuanya yang di bawah tuh tertidur ya teman-teman mungkin mereka kawannya sedikit dibanding dengan yang di atas wah salut deh jadi bangga saya teman-teman ayo teman-teman kalau teman-teman ada di Tasikmalaya teman-teman harus berkunjung ke Asia Plaza di minimarketnya banyak sekali teman-teman Boneka-boneka dan mainan lainnya, teman-teman. Cukup sekian ya, teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.